Halo, teman-teman! Ketemu lagi dengan saya di channel YT Tutorial RDP Free. Sekali klik, ya, teman-teman! Baiklah, di sini, teman-teman, para pecinta RDP eh, gratis, ya, para pecinta gratisan-gratisan. Di sini, saya akan share dan saya akan menjawab, ya, semua komentar-komentar, ya, komentar-komentar di channel saya tentang RDP untuk satu bulan ya untuk di sini RDP nya Windows katanya ya jadi saya akan merespon semua komentar-komentar dan teman-teman sekalian itu request aja di komentar-komentar apapun yang saya tahu saya pasti share ya teman-teman dan terima kasih juga buat semua yang udah subscribe like comment share ya di channel kentang ini ya teman-teman ya channel YT tutorial RDP free ya mudah-mudahan channel ini menjadi besar ya teman-teman untuk tutorial tutorial gratis dan trik-trik ya untuk YT ya untuk YouTube untuk lain-lain ya teman-teman yang bersangkutan dengan teknologi ya baiklah teman-teman kita lanjutkan langsung ke inti pembahasannya di sini saya akan lanjutkan untuk tutorial RDP free nya di sini E, kita bisa e, ketikkan aja quick live ya kita langsung aja teman-teman karena ini bisa berlangsung sangat lama ya bisa berlangsung sangat lama dan e, ini nggak kayak rdp sekali klik yang tinggal klik kita langsung dapat ya teman-teman di sini kita harus ada perjalanan dan di sini harus ada pengetahuan juga untuk teknologi ya teman-teman ya untuk seo ya untuk web web kayak gini ya jadi di sini kita langsung aja gabung dan kita masuk ke email aja teman-teman g mail ya e, kalian bisa pakai email e, dari tempo lari tapi saya di sini karena edukasi dan saya akan menjelaskan e, di gmail asli aja teman-teman ya jadi di sini gmailnya asli dan di sini bunar ya ini gmail e, tumbal ya oke teman-teman di sini kita isikan aja untuk nama dan semuanya saya biar cepet aja ini ya kalau teman-teman boleh isi nama sesuai nama teman-teman Di sini karena harus cepet saya copy paste semuanya nah, lalu kita capta kita pilih bus uh, udah lengkap kita eh uh, play ya, kita cari kita verifikasi nah ini udah lengkap untuk pendaftaran Lalu kita buat akun, klik buat akun. Oke, teman-teman, kita buat akunnya. Dan di sini, dia e, ada pemberitahuan: "Kami telah mengirimkan pesan berisi link konfirmasi ke alamat email." Oke, kita save aja di sini dan kita aktifkan e, sinkronnya. Boleh ya? Oke, saya setuju. Nah, di sini dia udah masuk ke sini ke untuk login. Nah, di sini kita lihat di email, dan dia itu udah keluar selamat datang di Quick Lab. Oke okay, kita klik Quick Lab, lalu di sini ada uh, kolom uh, ada pilihan untuk konfirmasi alamat email. Oke okay, kita konfirmasi. Nah di sini kita login, uh, login lagi ke Quick Lab. Nah udah ke jadi ini kata sandinya itu uh, sama ya uh, email. Oke okay. uh, kita login ke Quick Lab dan di sini kita udah jelas udah masuk ya dan di sini kredit kita itu kosong teman-teman. Kredit kita tuh nol ya, jadi yang saya kejar itu gratisannya. Itu di sini, itu kita kejar gratis untuk berlangganan satu bulan ya. Jadi, gratis satu bulan itu di kredit ini. Jadi, kita harus punya kredit untuk berlangganan 30 hari free ya, temen-temen. Kalau berbayar itu bisa puluhan dolar ya, temen-temen. Ta tapi di sini saya bakal share eh, teknik untuk mendapatkan yang free ya. Jadi simak baik-baik dan tonton detail video ini biar nggak ada yang kelewat teman-teman ya. Oke baiklah teman-teman kita lanjutkan ke quick lab lagi. Oke sebentar teman-teman ya kita masukkan lagi kita ketikkan lagi ke quick lab karena kita ini harus keluar dulu karena kita harus masuk lagi ke quick lab. Nah, tadi kita pilih yang atasnya untuk latihan, dan di sini kita pilih yang free. Ya. Kita pilih yang free. Nah, untuk tantangan, ya, tantangan ini kita untuk mendapatkan tujuannya itu untuk mendapatkan kredit, ya, kredit untuk uh, sewa RDP, ya, yang bulanan, ya, teman-teman. Nah, baiklah, di sini kita langsung accept the challenge, ya. Jadi, kita lanjutkan untuk ke tantangan. Lalu di sini dia menyediakan bahasa seperti ini dan ini choose, choose a challenge, trick and reach the close, the earn you. Ya, jadi saya bisa mendapatkan uh, rekomendasi ya skill untuk 30 hari ya teman-teman ya. Unlock, uh, unlock, unlock uh, challenge ya. Jadi tantangannya ini harus kita selesaikan. Oke. Okay kita klik aja start challenge lalu di sini kita kasih nama ini harus jelas namanya ya harus nama kalian juga di sini kita kasih nama apa ya teman-teman ya Cimung ya oke sini saya kasih nama Cimung dan si Cimung itu dia di belakangnya itu dia Cimung meong ya lalu di bisnis ini kalian bebas isi sesuai nama kalian ya karena si Cimung itu dia bisnis jangkrik jadi saya eh, kasih ini aja ya eh, jangkrik ya jangkrik gurun ya Oke lalu di email ini kita pastikan lagi karena udah saya copy tadi untuk job itu si Cimung itu dia itu manager ya atau developer aja deh temen-temennya pengembang Oke, untuk bisnisnya si Cimung itu dia memakai nomor telepon asli, dan di sini kalian isi aja nomor telepon asli. <tuh> Jadi kita isi nomor, nomor kalian. Jangan nomor nenek kalian ya, teman-teman. Jadi nanti biar nggak ditelepon ke nenek kalian ya. Jadi nomor kalian aja ya, teman-teman. Oke okay, teman-teman ya kita lanjutkan lagi di sini kita klik Indonesia lalu choose, uh, choose you challenge ya tracks ya kalian pilih challenge yang mana yang cocok ya yang bisa kalian selesaikan nah, di sini kita pilih ml aja ya untuk challenge ya karena di sini yang lagi trend itu April itu di uh, ml uh, NAL, ya Oke okay, kita klik itu lalu kita pilih yes Club ya bukan grup kita yes lagi lalu kita subnet nah di sini website terus diisi ya teman-teman ya kita isi aja www eh, karena si cimung itu jualan jangkrik ya jadi kita isi jangkrik aja teman-teman jangkrikgurun ya ya.com.co.id oke .co .id aja teman-teman karena saya orang Indonesia asli ya baiklah teman-teman kita lanjutkan ke subnet Nah, kita udah berhasil untuk mendaftar ya challenge di bagian ini. Uh, kita tunggu di bagian ini kita tunggu. Kita uh, pemberitahuannya itu check inbox star your select yeah, ya skill. Jadi skill untuk menyelesaikan challenge ya. Eh uh, dia 30 hari katanya teman-teman. Camp style access untuk Google Cloud ya. Jadi dia uh, nanti kalau kita berhasil kita mendapatkan 30 30 day ya, 30 hari untuk akses Google Cloud. Oke, kita tunggu. Di sini kita reload satu kali aja. Mungkin agak lama ya, teman-teman ya untuk yang kedua ini karena dia proses ya. Karena dia proses, lagi proses. Kita tunggu aja, teman-teman. Ya. Karena di sini dia bakal ngasih kode untuk kita ya dapatkan koin uh, uh, ya kredit ya karena kredit kita itu masih nol teman-teman ya tadi udah udah udah saya share juga kredit kita itu masih nol dan kredit itu sangat diperlukan untuk gratisan ini. Nah dia udah masuk teman-teman uh, dia ada di Google Cloud uh, Google Cloud Skill Challenge ya ML yang tadi saya klik saya bikin lalu kita pilih claim of offer ya kita klaim aja teman-teman di sini dia ngasih kode nah ini kodenya ini kodenya teman-teman e, boleh nanti saya share juga di deskripsi lalu kita copy kodenya nah dia udah di copy lalu kita klaim ya kita mengerti aja ini dan kita isikan kode yang tadi saya, yang tadi kita copy itu di sini lalu kita centang untuk heta lalu di sini cerobong asap kita masuk e, kita pilih cerobong asap lalu checklist dan dan disini udah lengkap kita kirim nah kita kita kirim dan kita login lagi teman-teman ya di yang tadi ya email yang tadi kita bikin kita login aja apakah si kreditnya itu masuk atau enggak teman-teman dan ternyata kreditnya masuk dia ngasih 9 kredit ya dan 9 kredit ini berlaku 9 eh, eh 30 hari ya dan 30 hari itu nggak cukup kalau untuk 9 itu kalau kita beli RDP itu bah bisa dua kali beli RDP udah habis ya teman temen ya ini, ini satu kredit satu kredit kan ini satu kredit ini bisa habis ya ini lima kredit udah kita langsung habis nanti Nah di sini kita akan cari lagi untuk mendapatkan kredit ya teman-teman Baiklah teman-teman kita cari ini yang sedang tren itu apa ya teman-teman kita pilih salah satu dari sini dan dia uh, ini lihat banyak bintang kayak gini kan nah, Mungkin di sini bintangnya bagus ya teman-teman ini juga bagus uh, Ini nah ini bintang ini bagus semua nih di sini nih paling bawah ya Ini populer nih kita ambil yang populer aja Tour Weeklab dan Google Cloud nah kita kan sasarannya ke Google Cloud bener nggak Oke okay, teman-teman uh, kita lihat di sini kita tur Google Cloud lalu di sini kita mulai aja challenge-nya ya di sini kita men untuk mendapatkan kredit ya biasanya nambah nambah nambah dan di sini saya akan coba e, teknik untuk mendapatkan e, kreditnya Oke teman-teman di sini kita lihat dulu kreditnya masih 9 temen ya kreditnya masih 9 dan kita akan coba untuk mendapatkan kredit untuk satu bulan karena sasaran saya itu satu bulan itu unlimited ya nggak habis kita nggak nggak jangan habis gitu jadi jangan kebatas dengan uh, kredit ya teman-teman dan apaan ini ya luar apa <laughs> Oke teman-teman kita akhiri aja ini kayaknya apa itu ya kita komentar ya Oh dia challenge sama sih teman-teman ya Oke kita cari lagi teman-teman ke yang baru dan kita lihat ya teman-teman Apakah di sini dia berhasil mendapatkan kredit dan ternyata dia masih 9 teman-teman ya. Kita reload aja. Dia masih 9. Kita mulai lagi. Oke, kita akhiri aja teman-teman ya seperti itu jadi biar terus dia nambah kita cari lagi kita reload lagi teman-teman Oh dan akhirnya di sini kita udah berlangganan ya teman-teman langganan satu bulan dan video ini enggak saya skip sedikitpun saya enggak akan skip videonya sampai kita mendapatkan RDP gratis ya teman-teman di sini kita udah dapat uh, berlangganan ya dapatkan berlangganan dan di sini tadi kita dapat dua dua kredit dan yang satu credit 9 dolar dan yang satunya lagi eh, langganan ya teman-teman. Nah, di sini eh, kita eh, langsung aja ke beranda aja teman-teman ya. Kita ke beranda. Di sini kita masuk beranda aja dan di sini karena saya udah berlangganan ini bisa pilih mana aja teman-teman untuk membuat RDP ya dan coba kita cari kita mau lewat mana ya teman-teman di sini ada 5 jam ya Google Cloud ya kayak Google Cloud jadi kayak simpanan baseline baseline dia tiga jam ya di sini perform dan baseline data ML nah ini nih yang tadi ya ini performance deploy uh, manage uh, apa ini ya 7 jam dia ya lama banget ya teman-teman. oke oh, okay. ini nih ini dia nih. Nah, yang tadi ya kita pilih ya automatic inter interaction with contact center AL ya. Oke, okay, kita klik di sini kita desain compare conversation uh, flow for you again ya. Kita lanjutkan. Dan di sini kita mulai, kita klik mulai. Nah, oke. Okay kita Klik mulai Hai nah, Oke okay, karena di sini saya udah memakai yang berlangganan kita nggak usah memasukkan kode ini dan kita pilih lima kredit ya pakai ini aja teman-teman di sini udah 1 jam 30 ya Oke okay, kita tunggu dan dia udah udah udah memberikan akses ke kita teman-teman. lalu kita klik e, buka Google Console ya lalu kita login e, memakai e, login yang dikasih sama QuickLab ya ini dia, teman-teman. Kita copy di sini, lalu kita pastikan di sini, ya. Kita pastelkan kayak gitu, lalu kita klik berikutnya, dan di sini Pak kopikan password, lalu masuk lagi ke password, lalu kita isikan passwordnya. Di sini isi password, oke, okay, kita masuk ya, simpan, lalu kita accept. Baiklah di sini teman-teman kita lanjutkan untuk konfirmasi aja Nah kita masuk ke website Google Cloud ya untuk membuat RDP nya dan di sini dia udah menunjukkan saya centang yang atasnya yang bawah saya enggak klik agree. lalu di sini kalian pilih yang komputer engine ya jadi mesin engine ya jadi ini ini komp, komp, kompat kompat engine ya apa ya ini bahasanya ya teman-teman ya yang pasti kita pilih uh, VM instances ya Oke jadi kita virtual mens mensain instan ya jadi kita bikin yang instan temen-temen karena kalian itu suka yang instan instan ya jadi bikinnya caranya kayak gini temen-temen dan ini RDP ini gratis satu bulan full dan kalian juga bisa coba uh, speed-nya itu dia wah edan banget ya di sini kita pilih boleh kalian pilih apa aja di sini ya eh uh, notes Las Vegas ya yeah. Hongkong Jakarta nih ada ya kita pilih Jakarta aja dan untuk Asia ya ini Asia aja lalu di sini kita pilih yang n1 aja yang n1 dan untuk ininya kita ambil custom aja custom ini kita tempatkan CPU-nya 6 6 6 CPU dan RAM ini dia 16 16 ya, jadi 6 CPU dan RAM nya 16 Wah itu ini ini kalau kita beli RDP ini teman-teman harganya itu edan banget yang 6cpu ya ya ini karena ini gratis ya teman-teman buat kalian ya ee, saya share ini khusus buat kalian teman-teman semua yang selalu dukung channel saya ya teman-teman yang selalu like komentar share juga ya di video-video saya teman-teman Oke di sini kita pilih data center untuk Windows ya di sini kita pilih Windows Server lalu di sini kita pilih yang data center data server aja Windows Server 2019 data center oke di sini kita pilih SSD biar cepat teman-teman ini 50 gb lalu select dan ini centang centang allow allow dua-duanya dicentang lalu kita create kita tunggu teman-teman ini sedang me e mesinnya itu sedang membentuk komputer ya buat kita ya teman-teman ya khusus buat teman-teman semua ya nanti saya bagikan juga akun-akun ini akun uh, RDP nya di kolom komentar eh di kolom deskripsi ya teman-teman tapi ingat teman-teman jangan diganti passwordnya ya jadi biar teman-teman semua bisa merasakan ini ya RDP gratis ya ini saya nanti uh, saya simpan nanti saya bikinin dan nanti saya simpan di kolom deskripsi teman-teman ya jadi khusus buat teman-teman semua yang sering pantau channel ini, nanti saya bagikan semuanya gratis. Dan ingat jangan ganti password kalian tinggal kalau mau tes-tes, mau bikin mau bikin RDP. Kalian itu tinggal uh, masuk aja ya. Di sini dia udah jadi dan di sini ada internal IP dan eksternal IP. Dan ini eksternal aja kita pilih yang eksternal untuk keluar. Nah, ini untuk iv nya kita copy aja, teman-teman. Kita copy dan ini untuk set setnya untuk set password ya kita masuk aja dulu ini masuk aja ke RDP ke, ke remote connect lalu kita connectkan dulu kayaknya belum jadi ya teman-teman ya tunggu dulu aja ya ini belum jadi kayaknya tapi di sini dia udah jadi ya baru satu menit biasanya empat menit sih teman-teman ya ini baru satu menit kita tunggu aja kita refresh aja apaan ya ini ya ini sebenarnya RDP nya udah jadi teman-teman ya kalau udah cek, cek centang running kayak gini dia udah jadi kita e, bikin aja dulu teman-teman kita set untuk staden e, ini kita copy aja kita copy kita e, simpan di notepad oke untuk passwordnya kita copy lagi dan kita simpan lagi Nah, sambil kita nunggu dia udah jadi, kita copy ini lalu kita pastekan di sini. Oke okay, teman-teman, dia udah jadi dan passwordnya udah jadi di sini untuk username dan kita pastekan aja untuk IV-nya. Nanti saya ini yang baru ini langsung saya share ya dan saya simpan di kolom deskripsi. Kalian bisa coba langsung ya teman-teman untuk RDP-nya. Oke, okay, saya simpan dulu di sini. Ini untuk usernya, ini untuk user. Kita copy di sini, teman-teman. Lalu untuk passwordnya, kita copy juga. Lalu kita kopikan di sini. Dan ini remember, lalu oke. Okay. Dan di sini kita masuk ke RDP yang CPU-nya 6 ya, 6 core ya, ibaratnya teman-teman ya. Kayak i 7 ya. Dan RAM-nya itu 16 gb ya, dia edan banget, teman-teman. Dan untuk tampilan kayak gini, teman-teman, ya, untuk tampilan kayak gini, nanti saya tunjukin, ya, teman-teman. Ini yes aja, teman-teman, untuk koneksi dan untuk server ini close. Nah, ini klik lokal servernya, lalu, lalu di sini, ini kan on nih, ini on kan, ya? kita ganti teman-teman dia jadi off off off oke okay. nah ini untuk apa bang kayak gitu kan ya kalau kita beli RDP kalau itunya masih on kita off kan dulu teman-teman ya ininya apa on offnya nya kalau udah di off ya ini udah kalau ini udah di off oke okay. kalau ini enggak off juga nanti kalau masuk server juga nanti dia bakal off ya Baiklah teman-teman, kita mulai aja untuk browsing ya. Kita mulai ini down aja, kita down aja, kita off. Oke. Okay. Kita ambil Mozilla aja. Mozilla dulu karena kalau kita ambil Chrome e, di Explorer itu dia masuk ke Edge ya. Kita download dulu Mozilla. Lalu kita langsung offline run untuk Mozilla-nya, dan ini proses instalasi ya. Ini sangat cepat sekali teman-teman ya meskipun ini RDP gratis tapi ini punyanya Google Cloud ya dia sangat uh, apa? Dia sangat cepet ya kalau dari Google Cloud itu nggak bisa uh, udah nggak diraguin lagi teman-teman untuk kecepatan dan speednya itu udah edan banget kalau di cloud ya nah Cuma teman-teman kalian itu, itu jangan jangan install vpn kalau di cloud ini dia banyak aturan juga ya teman-teman ya Banyak aturan-aturan kita bisa langsung browsing teman-teman bebas-bebas aja sini kita RDP-nya meskipun ini e, Gratisan ya ini gratisan dan e, kita bisa bebas-bebas kayak gini kita ambil-ambil chrome misalkan ya kita ambil Chrome untuk biar lebih enak dipakainya kita ambil Chrome dan ini servernya itu enggak tahu saya ya ini Indonesia kalau enggak kalau enggak salah ya Oke teman-teman kita lanjut ini punya, kita punya Chrome dan kita instalasi untuk Chrome kayaknya ini Indonesia deh ya ini unduhan-unduhan kayak gitu ya Nah kita lihat ya speednya ya kalau Indonesia itu kan paling cepet itu paling rata-rata adalah palingan kalau kita beli yang 50 Mega juga untuk di Indihome itu paling 30 Mega teman-teman ya dan sebulannya itu mahal banget itu ya yang 50 Mega itu bisa sampai 600-700 ribu dan di sini ini di RDP ini saya kasih triknya gratis ya 100% itu gratis nggak berbayar teman-teman ya, ya dan nanti kita lihat uh, untuk speednya itu ya teman-teman ya kita dapat berapa mega mega ya untuk per detiknya. Nah, kita sedang instalasi untuk Chrome nah, sambil instalasi boleh kita langsung ke speed test aja di Mojila juga ada ya. Di Mozilla juga ada, kita ke speed test dulu. Speed test ya, udah keluar VPN ya. Ini kita langsung ke sini aja speed testnya biar langsung kelihatan IP-nya dan IP nya itu PT Primakom Terbuana ya Jakarta ya <laughs> Oke teman-teman IP nya itu dia Indonesia ya Indonesia nah, kita, kita cek aja nanti kita mulai tes ya speednya itu dapat berapa meskipun dia Indonesia dan kalian itu bisa lihat speednya itu berapa kita dapat nya dua teman-teman lalu speednya itu udah udah satu giga tuh ya seribu berapa gitu kan Wah edan banget deh ya teman-teman kalau upload download ya teman-teman mau upload mau upload uh, software untuk dipindahin ke website teman-teman boleh oke ini nanti saya simpan di kolom deskripsi ya untuk login pertama ini ya teman-teman untuk akun ini ya Oke baiklah teman-teman dia canggih banget dan ini udah kelihatan kita dapat 1 giga per detik ya untuk download dan untuk uploadnya itu kita dapat 800 mega per detik Baiklah teman-teman ini sangat keren banget ya ini apa lagi ya Gak jalan-jalan ya Batalkan aja deh biar gak ngeganggu kita ke YouTube teman teman ya ini apa lagi ya keluar lagi kayak gini ya Oh dia mau ke mana di ininya riset aja Oke ke, ke Mozilla ya ini riset lalu ke Mozilla Nah kayak gini Oke teman-teman kita ke YouTube dan wah jelas banget kita ke IV saya ya ivsaya.com kita lihat IP-nya kita IP-nya dari mana sebelum kita browsing ke YouTube. Dan di sini kita udah dapat IP kita dari Indonesia, temen-temen ya. IP kita dari Indonesia dan dia disediakan oleh hariburton Company, ya. Dan di sini IP saya ujungnya 175. Di sini klik untuk memastikan saya memakai proxy atau enggak. Apakah IP terdeteksi proxy tunnel SSH dan kita klik di sini kita buktikan apakah kita memakai proxy VPN atau enggak Anda langsung menggunakan real IP 3410 ya sekian-sekian dari negara United status ya dari Amerika Serikat ya IP Anda tidak terdeteksi menggunakan VPN proxy atau ipssh ya ini bisa enak browsing ke youtube kemanapun dia ssl nya udah jelas sertifikatnya udah jelas kita bisa buka banyak teman teman bisa buka banyak kayak gini dia nggak akan like dia nggak akan nge like dan speknya ini tinggi banget teman teman ya kalian eh, nanti saya share di deskripsi ya untuk kalian yang pertama pasti merasakan ya yang pertama nonton nanti saya share ini udah langsung saya upload Oke, okay, baiklah teman-teman ya, segitu aja dari saya dan ini untuk trik RDP gratisnya itu ya. Udah jelas dia udah jadi. Dan di sini udah speknya udah bagus ya di my komputernya kita lihat. Kita lihat di my komputer properties aja Nah, speknya itu RAM-nya 16 GB dan di sini Xeon untuk xeon itu 6 eh, CPU ya. 6 CPU, teman-teman ya. Jadi ada 6 core ya kita bisa lihat juga di sini untuk corenya dan di sini CPU-nya itu udah bagus banget teman temen ya Jadi udah nggak bisa diragukan lagi ya kalau untuk di cloud ini kita bisa hitung satu dua tiga empat ya nah, kok ada empat ya <laughs> ini ya CPU tuh yang ini satu dua tiga empat 567, bahkan di sininya 8 sama caci ya. Jadi di sini kan CPU-nya dari nol, jadi dihitungnya berarti di sini sekitar 6 ya. Karena yang ini CPU total dan dihitungnya dari sini ya. Jadi 6 prosesor. ya nah, udah jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi bekal untuk kalian ya yang sedang cari rdp, -RDP gratis satu bulan. Nah, di sini saya share semuanya gratis, ya, nggak berbayar. Tapi, ya, teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, ya. Teman-teman, ya, biar tetap berkembang, dan saya semangat bikin video-videonya untuk teman-teman semua. Oke, segitu aja dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.